Oke di channel Sun dan ya guys ya Disini kita akan kembali bermain Peggy shop Yaitu di, Masj di Majung dua ya Dan di sini kita bawa kredit di 123 ribuan aja guys Dan kita di sini memakai betting di 2 ribuan aja ya Oke kita langsung lanjut gas ke Kita putar-putar manja dulu seperti biasa ya Oke sepertinya oke perkaliannya kali tiga ya kali itu gini konek oke mantap tadi kita lihat kita putar-putar santunya aja pokoknya boy mudah-mudahan bisa dikasih jatuhnya oh ya guys disini gua mainnya di gede 77 ya situs paling gacor paling... pokoknya guys dan buat kalian mau daftar yang mau join di grup komunitas ataupun kalian mau daftar di gede 77 kalian langsung ngecek ya yes, seken cek dulu cek komen jangan lupa karena eh, setiap aku pasti gue simpen linknya di link komen oke oke lanjut ya guys ya sini kita lumayan udah uh, ada profit ya dan kita sini dapat skater gue terlalu banyak bacot ya jadi aduh sampai lupa nih kalau kita dapat skater parah boy ayo kita simak lagi ya simak lagi di sini seperti apa ayo ah, dong pecah-pecah dulu pecah-pecah iya pecah. mantep ih nice kali empat boy kali empat ya boy well, guys gimana guys kabarnya kali ini yang... apa kesulitan diberikan jackpot guys doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah dan cukup setiap harinya. Ya, oke, di sini kita di skater gratisnya, kita dapat 39.000 guys lumayan, eh? Ini, ya. dan sekarang kredit kita sudah mencapai 163 Yang mudah-mudahan bisa melebihi eh, 250 atau 200 lah kita ya. gas ke naik. Mudah-mudahan bisa lebih itu, ya guys. sini gue sangat yakin kalau kita bisa dikasih profit guys karena nggak tau kenapa sih ya di gede 77 ini udah sangat oke okay banget lah situs paling terpercaya udah pasti ngasih WD guys Dan sini gue spin ya, gue spin di 30 gue spin otomatis Oke oh ya guys jangan lupa kalian dukung terus channel saya Sun, Sundane Selater ini guys. Jangan lupa di setiap uploadnya kalian like dan share ke semua agar di sini gue bisa makin semangat dalam membuat konten. Oke okay, di sini gue dapet scatter lagi. Gila gak coba gue? Nah jonglo senggol dong, single jong. Gini Oke, okay, mantap. Leon. Ya. Mantap banget. Lihat aku kita 18 nih jawabannya gede banget nih. Santu aja santuy bisa lah, ini 250 enggak lah. bisa. Nih dong yang lain. gua ya, sudah sangat yakin sekarang dengan situs ini baik bukannya? iya cak masih ada sebelas putaran terakhir jadi kita tetap satu pilih ya, satu tolong, tolong eh, kasih gacoran-gacoran lagi biar di sini gua bisa dapat topik dan masih bisa beli baju lebaran situ lagi lah yeah. ya oke tujuh puluh lima kita sudah mendapatkan oke dua ratus kredit kita dua ratus tiga puluh lima ya Mantap, D77 emang situs penggacor bukan buat kalian yang mau daftar langsung aja pun kau mau bermain guys dan uh, buat kalian yang mau coba cara gua bermain silakan ya karena di sini disini di sini udah profit ya jadi silakan buat kalian kalau misalnya kalian ingin coba ya Yuh, coba uh, cara gue pola gue gitu yang gue pakai seperti apa dan pokoknya kalian jangan lupa deh jangan lupa kalian buat join di komunitas gede tujuh tujuh ya karena disana kan selalu ada pola-pola terupdate setiap ini dan kemungkinan besar misalnya juga nantinya akan ada um, seperti private event-event yang lainnya guys jadi jangan lupa buat kalian join terus ya kalian kontengan kalian kalian daftar um, ya, ya tetap di gede tuh suju dan kalian join di grup komunitasnya guys biar kalian juga bisa dikasih info step-nya seperti itu yang siap oke kita disini anjir ya doanya ya, kita udah mencapai 591 ribu nomor tuh bisa bermain gue gila sih situs situs edam ini ya. kacau arabo boy Ya, lagi lah, gila tujuh boy. boy, boy, ngeri ngeri, ngeri, ngeri. Iy, ayo satu putaran terakhir, terakhir di sini ya, lagi kayaknya yang karena kita di sini sudah profit ya, kita sudah hidup di sini punya thank you banget buat kalian yang udah selalu support thank you banget ya see you in the next video pokoknya guys bye bye